Perkawung singwe torai, iman itu akan membaca sebagian akal unik wacala alam tobaran singmo mual. Mungsa niki niku pun kuatak pemikiran ngoten-ngoten. Tadi sini kulah berceritani pas tengah di kampus berceritani. Sekarang itu ada karangan buku menakar keabadian surga dan neraka. Karena surga dan neraka abadi rak kode pengirang. Yuhu sawang aneh kan belo pengirang. Tapi urabilo daerah ini belonya tani binawatok singtop. Maksudnya ada di otot swab donor ko raga, tapi kubuk percaya dari koran swab donor ko raga, ada di, namun ini rasa tangga, wong kontroversi kontroversial yang terserah tangga, semua wong nulis itu wawer itu royalti, wong besok wawer tangga, malah lorong konon tak untuk royalti, melukub kuni laris, kue lorong lo, performa lo, bukuniora, toh, toh raja, tuh gak ada nanti, pornografi, Sempornografi pornografi, tak untuk duit, untuk bayaran, sim kubik lagi. Ya udah, gelap nih nak gue keluar kita susu kurang umum. Hahaha, lari lari gak itu amin. Ini gue keluar aku mati cewek. Enggak, gue luar motor tujuh, keluar mobil koran tujuh tujuh. Oh, nonggong gak ada cucu gong, gue amati ya, mati, gue ngepel lah. koran es keluar, ini kam itu Pak ma Yudhan mah, bicara-bicara itu mati, kok dia mati? <guluh> penting, <"Pengar guluh> cantik melek, penting, ngaduh sih, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, ngomong <guluh> misalnya sampai ngelem-ngelem -ngel Amerika atau negara maju presidennya hebat, takut, takut itu kan, apa terus nak mati, Pak nah hebat? Terus itu jawabin. Apa <guluh> terus nak mati, apa terus nak mati gak mati hebatnya presiden Amerika, Eropa gini-gini hebatnya -gini, seorang presiden gini, misalnya kakang-kakang, apa oh. nah Hezbat, terus nak mati kira-kira lebih -kira jaman, ya <tuh -kira> tetap <tuh -kira> mati, oh mati loh. <tuh -kira> lari ko, lari, lari, kuat, waktu mati, ngadu piwong kafir, kafir ngadari, ngadu hamatnya ini loh. Ma, inakamaji itu wadidawuh. Nah, Ma itu, nah, sementing totalan duri dar Fermatiku, posisinya aku inti. Cuma inakung ya, Maldia mati, ngedarap tak kontak, ta kasih muda. kok totalan, pasulan penyerang selamat ini, saya neng duduk ngono mati, mati, ulama nah orang main kompromi terus. gue, tidak menu tidak Iku loh menteri. Iku loh menteri. Iku menteri untuk menteri. kurang ngono. Ada apa Lo soal direputasi, diberitari urusan dia ini. Lo tengah opo. kok malah sambaran ngatok bebek, malah rugi dong. Tapi kan kuno menghispad ke sebuah Sentari、menteri lagi. Oh menteri dia ini, lo itu, lah urusan opo. Urusan apa? opo ya? Kalo ya, gue best, lo. itu, tapi Quran ya, kalau orang-orang akhir, kaya rutin Nabi Muhammad Nabi itu bener-bener mati. Jadi gelo nemen-nemen di oleh Wong itu sendirian, apa ya, Mas? Mas. Kalau mau mati ini kok repot. Ini hal penting, Pulau Yelinga, Ateng. Bahwa berdikja jayaan manusia dengan pemikirannya, dengan reputasi benar. Oh, saya sampai jadi hijab, menabrak sing wis jadi dari siago. Ini wow misalnya dengan kehebatan manusia bisa berpikir bahwa potensi materi itu selalu bisa hilang bisa musnah. Kemudian diantara materi itu berlanjut, surga juga gak ada, neraka juga ada. Di satu sisi wong Islam tersanjung berkesawangan sing hebat Allah tak? Di satu sisi kue nak percaya teori, itu berarti kue rasa percaya Al Quran. Al Quran menyatakan ada swasta kalau kalau nanti ini kisahnya, ada seorang jajaran dari seminar Tang Semarang Soalnya, sih lono perdebatan teologi, perdebatan tentang ketuhanan dan sebagainya. Takok mulu, ha? Kena Swargon Ropa lono bungunineng ini cara apa? Cara apa lagi? Swargon Ropa abdi rawu tercerahin duwe, tercerah pengirahan, pengirahan nggak ada abdi abdi, nggak ada Ya Nggak ngetehi toleransi duwe atau apa? eh orang malah dua itu repot, kalau apa koran malah kelebihannya ada satu ayat dengan Liyane kuwade ta Qur'an, ramah swarga kalidinasi, neraka ya kalidinasi, kecuali al-sitta. Amboten salah ing jethel. jadi wong ning swarga selawase, ma'ada mati samawa swarga lan ardhu illa ma Ahli ya, fa'ammal ladina safu, fa'fin nari kalidinatiha, ma'ada mati samawa dul ardhu illa wa ambil lagi nanti itu, tapi diceritakan di kota di China. Tiga, mata mati sama waktu malam ini, saya tiga istri. mata Arab. Angkat angkat ayat itu paling cocok. Artinya, awal jujur dengan ayat itu, suatu ya abadi, se-Abadi, mata Arab. Kenapa ya abadi, se-Abadi, ialah mata Arab. Berarti, perlu jawaban keluar. Terserah selera. Ini singkilah. Saya pikir, saya pikir, sebenarnya Pak Revo, Bong, ayatnya sore yang... Uang tentu hidup kalimat tadi Qalidina bi nadia madamati samawa tu arti illa mataa wa maladin taqu fa bin nar ya qalidina bi nadia madamati illa mataa itu ada tiga nomor cembul ya kan dia ini <tuk <tuk _ <tuk _> jadi ya ramat tuh artinya dengan banyak pakar, jadi Prof profesor, doktor, mungkin warga donator ada, gitu, diocok, dia pengaruh, yang orang melolohjuir, nggak meloloh mentok, nggak meloloh. Saya nentok, noloh. Saya nentok, noloh. Selirane pengir, itu siapa? repot. ngumpul Ngomong itu sing, sing di seliran, pengiranto, begitu sing ngelola. Masa ada kok? keluar mentok-mentok pokoknya ayat itu paling ilham apa? ilham masakan, seorang ilham masakan apa? terus mulai, terus ahli sunah, itu model mutung itu masak apa hukana, bukan malamnya, tidak menyakun <tuk> pokoknya masak apa kana, bukan malamnya, tidak Ya, Bu, anggrek teh ngono gratis di kertas. Nong, ngerti nggak lo? Gratis kertas. No, <laughs> <gbg> temen ono PKN, PKT, berbunyi Ben juga, yoi, yoi, yoi, yoi, yoi, kenapa yoi, konflik? ya karena masa yoi, yoi, <laughs> Ken kenapa yoi, si, ya, masa yoi, yoi, yoi, yoi, yoi, yoi, yoi, kali-kali -kali ngamati politik, nggak gua tau sih barang nggak betul. <laughs> Seneng ane ngambil uang kode apa, politik di antar itu. ngamati fenomena, bepe beke. Kali-kali ngamati tau Iku mergo masal, wahukanah? Gua ngalamin Selesai Apa masalahnya? masalah gue ya? ya baik-baik saja, tidak ada apa-apa karena ini repot mengambil analisis, mengambil macam-macam teori tidak ada buku, mengambil teori sebabnya tetap mengajak Allah karena selama alamnya tidak apa? selama alamnya repot ini termasuk di ayatnya di ayat awal itu maksudnya semua <gulisasi> yang di dunia itu menunjukkan nanti berjaya dengan Allah tetap mengulisikan ayat yaitu ala anahu wahidu ya ini terus Pak Iris yang terkenal tentang ilmu tauhid, ilmu sufi, ala Innaulah sayin maqolah wahano boh dari itu, wakulunai minla zamakalatan boh itu.